Ustadz Yusuf Al-Hadid, ya? Ismail, Yusuf Ismail, eh, Ismail Al-Hadid. Ya. Al-Hadidnya nggak boleh ketinggalan, kan? Nggak boleh. Nah, <laughs> beliau ini adalah uh, pimpinan daripada pondok pesantren ah, Al-Hadid gitu. yang Kidul. berada di Gunung Kidul, Yogyakarta, ya? ya. Masya Allah. Mantan malam, kan? Mantan malam juga. Gimana ceritanya itu bisa pondok pesantren tuh? Nah, pengen dengar juga, nih, kita, nih. Ya jadi, kalau saya masuk, Masuk Islam hampir mirip Pak Doni tadi. Kembali ke Islam masuk Islam? Kembali ke Islam. Oh, ya. Revert Islam, ya. Revert to ya. Nah, jadi yang pertama kali masuk Islam itu papa saya dulu. Oh, gitu. Oh, nah. sama dong. Iya, makanya. Berapa berbeda. tahun sebelum? Uh, enggak, enggak sampai tahunan. Cuma, -cuma beda oh, bulan aja. Oke. Okay, yeah. nah, jadi papa saya masuk Islam tanggal 13 Januari tahun 94. Wow. Nah, udah lama oh, ya. 4, nah, ya, udah lama ya. Beliau itu belajar Islam sebelum akhirnya memilih bersahadat itu hmm. selama kurang lebih 6 tahun. Oh. Jadi tahun 88 sampai mm -hmm. tahun 94. Lumayan lama dia, ya? Iya, dia belajar tentang Alquran dan Bible. Oke, di situ dikomparasi oh, tentang Oke, okay. perbandingan. Uh, Alquran dan Bible akhirnya dia kemudian memutuskan untuk masuk mm -hmm. Islam mm -hmm. ya. Tanggal 13 Januari. Boleh tahu profesi papanya waktu itu apa? Papa pendeta Pentakosta. <laughs> <laughs> Papa <Pantikosta. laughs> pendeta. Pendeta <laughs> Nama lengkapnya Rudy Rudolf Otto Fortse itu Oh, nama iya. lengkapnya. Siap, siap, ya. Jadi uh, kelahiran Manado mm -hmm. ya, kemudian besar di Jakarta. Mm. Nah, ketika papa masuk Islam otomatis di rumah kan kita rame nih. Gempar. Gempar ya, siap, geger gitu. Ya, mama saya, mama hmm. saya, adik saya dua perempuan ya. Hmm. Begitu gempar, geger, kemudian akhirnya uh, bikin bikin geger lagi. Dua minggu setelah papa saya masuk Islam, hmm. tanggal 27 Januari tahun sembilan puluh ada saya ikutan masuk Islam. Masya allah dua-duanya ya. Yona Yohana sama Yesi iya iya. Saya kemudian kan saya tanya kenapa lu, lu, lu kok ikut-ikutan jadi Islam? Hmm, nih. Dia cerita setelah papa jadi Islam itu jadi baik. Oh, <laughs> gitu ya. jadi baik tuh pengertiannya itu sama anak tambah saya enggak ya, ya, ya. suka marah-marah lagi. Kemudian ya, ya, ya. ya pokoknya kelihatan perbedaan secara hmm. Uh, fisik maupun uh, tingkah laku. waktu itu saya umur bapak itu waktu bapak masuk Islam? Saya itu SMP ya SMP itu kurang lima oh, belas. Oh masih Oh masih unyu unyu SMP. gitu lagi. Ya masih unyu unyu. <laughs> nah, kemudian akhirnya saya uh, ini apa namanya sama mama saya bertahan hmm. bertahan. Kemudian waktu itu ada pendeta studi saya hmm. ada Om Ruslim sama Om Sandi yang senamanya dia hmm. gitu, ya, hmm. yang mempertahankan kita lah membekali saya membentengi saya gitu ya hmm. supaya hmm. jangan sampai ketularan oh, uh, ketularan virus ini. Yeah, yeah. waktu itu sama virus jago, <laughs> iya dulu virus Islam itu ya, terus akhirnya di di ini kami betul-betul dijaga hmm. ya jangan sampai Kena pengaruh dari Papa, hmm. terus saya bilang sebetulnya Papa itu tidak pernah mempengaruhi kita, hmm. bahkan Ngobrol ngajak aja nggak pernah hmm. artinya dia memang dari awal ketika dia mau masuk islam kan kita dikumpulin hmm. sebelum berangkat ke masjid nih ya, ya, ya. dikumpulin dia bilang papa akan pergi ke masjid untuk bersahadat masuk islam hmm, hmm, hmm. ya dan kalian silahkan bisa bebas memilih uh, agama <tuh> lama kalian keselamatan masing-masing hmm. hmm, hmm. papa nggak akan maksa tapi biarkan papa hmm. masuk islam ya, juga ya, jangan ya. disalahin itu ya. Hmm, hmm. ya kita dalam keadaan terkejut dengan keputusan papa bingung gak bisa ambil keputusan apa-apa kan waktu hmm, itu hmm. Akhirnya betul dibawa ke masjid kemudian disahadatkan hmm. uh, Setelah itu saya kemudian uh, cerita di sama uh, gereja kan tentang oh. masalah papa ini Kemudian Bu juga langsung pada rame gitu ya Kok gitu. <laughs> bisa gitu ya? Oh jadi papanya melepaskan profesi sebagai pendeta Melepaskan sebetulnya dia sebelum oh. jadi islam sudah ini seketika dia udah mulai tertarik dia udah mulai gak aktif lagi Oh okay. ya, karena, karena dia merasa ada beban kalau dia masih tetap melayani ya, ya, ya. di sisi lain dia sudah tidak mengimani kan hmm. gitu. Hmm. Jadi mungkin per, eh, keyakinannya sudah hilang hmm. tapi belum jadi selama itu. Kan, gitu, ya, gitu, ya, ya. ya, ya, ya. Nah jadi sudah sudah enggak aktif sudah sekitar dua tahun lah dia hmm. waktu sudah enggak aktif jadi lebih banyak memang waktu untuk itu di rumah belajar belajar, belajar hmm. tapi hmm. kalau kita tanya ya biasalah studi komparasi hmm. gitu hmm. Islam Kristen buat saya waktu itu yaudah, biasalah, ya udah biasa lah namanya ya. pendeta kan ya, saya ya, ya, kan ya, ya, gitu. Ya, ya. Eh, tau -tau aku masuk Islam lah kan gitu. Ini kan kaget gitu. Akhirnya ini gereja memutuskan waktu itu memf mau memfasilitasi saya sama mama saya hmm. supaya pisah rumah. Hmm. Itu pisah rumah karena kalau masih satu rumah pasti nanti ketularan yeah, yeah, yeah. Langsung Islam. Mama akhirnya setuju. Yaudahlah, nggak apa lah kita kita pisah deh gitu hmm. ya. Karena memang banyak juga kok yang udah jadi Islam kemudian uh, anak istrinya tetap jadi Kristen yeah, ini gitu. akhirnya yeah, yeah. Divorce kan gitu. Hmm, hmm. Akhirnya sudah mama memilih jalan itu, nah, ketika mau pamit sama uh, papa ya, hmm. kemudian papa cuma pesan, ya sudah kalau memang itu keputusan kalian silahkan aja nggak apa-apa hmm. ya? Nah terus saya iseng-iseng sebetulnya waktu itu saya bilang gini, ma, apa kita nggak kasih kesempatan nih sama papa nih? Hmm. Kita tanya, kenapa hmm. sih dia jadi Islam? Kan itu nggak pernah tanya, belum pernah nanya, karena kita takut kan, kita takut dipengaruhin kan awalnya gitu ya. Oh gitu ya, ya, ya. Uh, dan, dan itu ya. juga dilarang. Oh saya tanya-tanya lah sama papa kamu. Oh, oh yang larang? Ya penetap studi oh, saya oke okay. oke okay, oke. Okay. Uh, tapi terus kata uh, mama, iya iya, bener kan kita mau pisah rumah nih. Hmm. udahlah kita tanya deh, hmm, kan gitu. Hmm, apa hmm. sih alasannya kan gitu? Ya, kita pengen ya, denger. Ya. Ya. Nah dari situ kemudian akhirnya uh, sebelum kita apa, pamit ya, hmm. uh, saya sama mama saya beranikan diri untuk bertanya, hmm. pak Sebetulnya apa sih yang bikin Papa itu kok memutuskan meninggalkan keselamatan, hmm. Ya? Hmm. memilih malah jadi Islam? Hmm. Uh, orang Islam itu kan tahu sendiri dulu Papa yang ngajarin Islam agama, hmm. orang miskin agama kumuh, agama kebodohan dan sebagainya kan kriminal hmm. dan sebagainya lah, hmm. serba jeleknya. Kenapa Papa malah milih jadi Islam? Hmm. Akhirnya Papa saya cerita. Nah inilah yang mau Papa kasih tahu sama kamu hmm. ya bahwa uh, Papa masuk Islam itu sesungguhnya. Papa jadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Masya Allah itu sama mal. alasan saya itu, gitu ya. Tidak, waktu saya ditanya, maka kakak perempuan saya, oh, gitu. begitu saya uh, kembali ke Islam, kakak perempuan saya doang yang nanya, hmm, kenapa, kenapa mau saya jadi Islam? Islam? Saya mau jadi pengikut Yesus, gitu. <laughs> ya. Tuh, kok selama ini kita ikut Yesus? Enggak, selama ini kita ikut Paulus, <laughs> Nah itu, kan saya kaget ya. Ya. Uh, kalau begitu saya ini sama mama bukan pengikut Yesus bukan, eh, papa bilang <mu2> bukan, gitu. iya, iya. kamu bukan bukan mengikuti Yesus hmm. ya kan? nah terus eh, maksudnya papa apa kan jadi Islam tuh papa ikut Muhammad, yeah. bukan ikut Yesus, yeah. iya, iya. Hmm. ya papa sekarang menjadi umat Nabi Muhammad, uh -huh. tapi ya kan sebetulnya papa menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Iya. Kenapa? Iya. Karena yang diajarkan Nabi Muhammad itu sama, sama iya. bahkan menyempurnakan. Iya, kan? betul. Itu sih enggak masuk belum masuk dari kepala iya, saya ya penjelasan iya, iya. Buktinya apa sih contohnya? Hmm. Nah, ya biasa masalah-masalah sunat. Ya, masalah iya. sunat iya. Puasa, nah, masalah puasa masalah makan babi hmm. ya kan, masalah minum homer ya hmm masalah pakai kain kafan hmm, ya kan hmm. nah sampai masalah-masalah yang inilah masalah sahadat hmm. apa namanya Yesus itu Nabi bukan tuh yeah, bukan yeah. bukan Tuhan yeah, dan sebagainya yeah, yeah. pak Anjung, lebar di situ cuma semua hmm. saya cuma sama Mama saya bilang gini e, komentar Mama apa ah itu sih biasa tuh alasan dia jadi buat-buatnya <laughs> tapi itu saya usulin begini Ma yeah kita tanya sama Om Lahalo, eh apa, Opa Lahalo. Yeah, yeah, yeah. Opa itu pendeta senior, pendeta yeah, tua. Yeah, yeah. Umurnya waktu itu 282 tahun. Masa Allah. Jadi Ambon, Belanda. Oh, oke. Okay. <laughs> nah, yeah. ini yang paling ditakutin sama Papa nih, Ya, ya, ya. pendetanya. Akhirnya kita tanya deh, hmm. yang disampaikan Papa itu, kira-kira uh, jawabannya apa sih? Ya, hmm. gitu. Hmm. udah yuk. Nah, hmm. saya kemudian sama <coughs> uh, Oma, sama mama saya, tanyalah hmm. sama uh, pendeta tua ini kan, hmm. ya. Hmm apa jawabannya? setelah kita cerita panjang lebar ya kasih papa hmm. bukti dia nggak buka Al Quran Opa, saya bilang gitu, hmm, hmm, hmm. dia bukannya kasih kitab gitu, jadi <laughs> <laughs> gitu, saya mau bantah gimana <laughs> yeah, dan, yeah. dan apa jadi... namanya uh, saya nggak punya jawaban dan hmm. gimana menurut papa? Hmm. jawabannya apa? Gimana? kamu jangan deket-deket itu orang <laughs> orang Israel bilang gitu. <laughs> jadi papa sih disebut Israel kok Israel? <laughs> karena kepala batu. Oh. <laughs> itu kepala satu, hmm. percuma nanti kamu, nanti ujung-ujungnya kamu ikut disunat dia, bilang gitu <laughs> jadi gimana Pak, udah gak usah kamu berdebat-debat sama orang-orang seperti itu, hmm. itu orang-orang sudah meninggalkan keselamatan, bergitu. percuma hmm. kalau kita kita jawab juga dia tidak akan bisa menemukan kebenaran, kamu orang-orang hmm. sudah dijamin, sudah selamat, gak usah ikut-ikut sama hmm. orang binasa, bilang gitu wah segala macam, kurang lebih selama sekitar empat bulan itu hmm. Untuk saya, bisa, udah bisa ya bisa, sempat hmm. bisa di gereja itu saya sama mama itu apa ya jadi su, apa namanya tuh suara ini di kuping itu sumpah kenapa tiap hari caci cacimaki Papa. Ya, jadi yang cacimaki siapa ya teman-teman pendetanya oh. jemaat gereja juga sama mencibir ngata-ngatain gitu ya oh gitu saya bingungnya gini kenapa sih kok papa ya. saya masuk Islam di uh, kalau kayak kita bahasa kita dibully gitu ya, ya, ya. dipersekusi hmm. gitu habis-habisan semua segala macam ya memang kita uh, saya sama mama saya memang sudah meninggalkan Papa saya, tapi hmm. kan tetap gimana pun juga tetap, tetap orang tua, tetap orang tua ya yeah. kan? Yeah. Saya, cuman, saya penasaran, saya bilang gini sama pendeta-pendeta studi saya itu, e, bisa enggak? Eh, om ini coba jangan cuma menghujat, hmm. tapi memberi jawaban. Hmm. Saya bilang gitu kan, Apa jawaban yang bisa diberikan supaya saya bisa bawa ke papa? Hmm. karena pernah bisa, hmm. Nah, hmm. saya tanya lagi sama papa kan? Saya tanya yeah. lagi sama papa, kenapa kok di gereja isinya coba menghujat papa? Hmm. Tapi setiap saya tanya, mereka nggak mau kasih jawaban. Hmm. Ya, Papa, saya cuma bilang gini: "Nah, begini: selama Papa belajar Al-Qur'an hmm. dengan Alkitab hmm. 6 tahun, hmm. kesimpulan cuma satu: seribu satu macam pertanyaan Papa dalam Al-Qur'an dijawab semua, hmm. tapi tidak semua pertanyaan Papa bisa dijawab dalam Alkitab." Ya, ya. ya, ya. Waduh, kok saya temennya sama Mama saya mikir. Ya, <laughs> Mikir-mikir-mikir terpapar, gitu. terpapar. Ya, terpapar. <laughs> Akhirnya saya cuma bilang begini sama mama saya, mah, hmm. eh, cobalah kita tanyalah sekali lagi terakhir ini, ya. hmm. sebetulnya yang membuat Papa itu mengambil keputusan besar, gitu ya hmm. sebagai seorang pendeta, ya. Hmm. Kemudian eh, apa namanya keluar besar juga nggak hmm. ada yang Islam, hmm. ya, semuanya Kristen, gitu. hmm. baru dia aja yang murtad ini. Gitu. <laughs> itu apa sih keputusannya kok berani begitu berani keputusannya ya sudah coba mama tanya ya saya kemudian ikut mama dengerin jawaban bapak siapa kebenaran itu mahal harganya ya itu yang membuat bapak akhirnya berani memutuskan meninggalkan semuanya ya termasuk bapak rela kehilangan kalian karena kebenaran Islam itu tidak hmm. ada harganya yeah, tidak, yeah, yeah, yeah. tidak ada pandingannya yeah, yeah. yang terus kan saya tanya, e, benarnya di mana hmm. baru papa saya mulai menunjukkan ayat Alquran oh ini surat al Maidah eh surat al imran 19 hmm. dibuka hmm. buka gak baca nggak apa-apa nggak usah alergi ya kan e, sama seperti papa sekarang jadi Islam nggak hmm. alergi buka Alkitab hmm. ini sebagai perbandingan hmm saya buka, saya baca, ya kan hmm. e, apa namanya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah yeah. adalah Islam, yeah. belum ngerti tuh hmm. sudah, sabar, buka lagi ayat 85, hmm. ya kan, barang siapa yang mengambil agama selain dari Islam, maka akan ditolak agamanya, hmm. dan di ayat termasuk orang-orang yang rugi yeah. buka lagi, terakhir, satu lagi Al-Maidah 3, hmm. baca mulai apa namanya, pada hari ini telah kesempurnakan dan sampai selesai yeah. kan yeah. tahu enggak? ya itulah kebenaran Islam, hmm. kamu cari ayat itu dalam Alkitab hmm. Ada nggak? Tidak ada enggak? Ada, hmm. wah, udah. Terima kasih. Dah selesai, hmm. uh, kita, uh, saya pamit. Abis abis mohon maaf saya potong saya maaf, saya sama saya salut tuh sama papanya Pak saya mau, dia mau, saya mau, dia mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, Sama sekali enggak setelah jadi Islam, kan mm -hmm. kita tanya, yeah. Papa bodoh banget sih, kenapa sih nggak ngajak kita gitu <laughs> <laughs> Kenapa itu? Dia <laughs> bilang dia, dia takut. <coughs> takut apa? Dia jadi Islam ini kan masih baru, mm. belum banyak mengenal. Dia hanya belajar dari otodidak lah ya. Mm. ya nanti dia khawatir yang disampaikan itu masih salah. Makanya oh, okay. berani. Okay. Dia mau belajar dulu kan gitu okay. Nah itu alasan dia seperti itu. Mm. Tapi uh, kau mamanya Ustaz ya, Yusuf sama Ustaz Yusuf <laughs> sendiri itu tetap. Uh, bertanya gitu bertanya, ya, <laughs> ya. kalau gak nanya mungkin sampai sekarang belum ya nah, belum, <laughs> itu dari Allah ya uh, saya diskusi sama mama hmm. menurut mama gimana sih selama 4 bulan ini hmm. mama saya bilang mama ini apa namanya, lebih percaya sama papa hmm. bilang gitu, kalau kamu gimana hmm. iya sama <laughs> ya jadi islam yuk biar aku, <laughs> aku oke okay, ayo bilang gitu ayo aku oh, besok gitu. kembali ke papa, bilang kita mau jadi islam Allah. wah langsung papa saya lari ke Pak Haji yang mengislamkan dia ya, Pak ya, Haji iya. Kimang iya. almarhumat iya, itu iya. Pak Haji Kimang ngubungin Pak Lurah waktu itu namanya buatin di Depok, hmm. Hmm. di daerah Beji namanya. Itu saat masih SMP itu? Iya, SMP masih SMA. Oh. Akhirnya kemudian dihubungin Pak camat itu rame itu. Oduh. Jadi masuk di musola uh, hmm. al-hikmah namanya hmm. Beji Depok, Jawa Barat. Hmm. udah kumpul tuh, kepala KUA, segala macam hmm. Pak Lurah. Akhirnya Alhamdulillah disitu di disitu saya sama Mama disadatkan hmm. uh, barang berdua. Hmm. Dan nama saya dari Iori Jonathan Forse. Hmm. diganti jadi Yusuf Ismail hmm. belum Aladid Aladid okay. setelah mau okay. Gunung kidul dari okay. guru saya okay. nah di situ lainnya Alhamdulillah kita sekeluarga masuk Islam di tahun yang sama hanya beda tadi beda, beda, bulan. beda bulan itu ya. saksinya banyak berarti Oh, banyak ramai sekampung kalau saya huh? saksinya cuma mandor kantor saya aja tuh <laughs> <laughs> sama istrinya yeah. ya tapi masya Allah saya apa namanya tadi kagum juga dengan papanya pak iya, Statisup ya jadi dia tidak berusaha mempengaruhi keluarganya dulu ya. untuk masuk Islam dulu tapi dia ya. berdoa dia diakui dia ya, berdoa ya, ya, ya, ya. dia berdoa sampai apa namanya dia bilang mohon sama Allah supaya anak istri saya dikasih hidayah masuk ya, ya, Islam itu ya. Ya, ya, ya itu mungkin doa itulah ya yang, ya, yang ya, membuat ya. saya akhirnya Terketuk untuk bertanya. Akhirnya setelah mamanya Pak Ustadz Yusuf sama Ustadz Yusuf iya, waktu itu bersyadat. keluarga masuk Islam. Balik lagi kumpul, dong? semua kan jadi satu. Gereja gempar ya. lagi? Ya, wah, habis bisa <laughs> <abis, laughs> Kita kontrak rumah <laughs> ini. Habis. Oh, kontrak rumah <laughs> ini. Wah, oh, gitu. Kita ke rumah, jatuh miskin kan. Huh? Harus jualan gorengan Saya pernah jadi tuangan sampah. Wah, dicibir sama saudara. Oh. Lihatin tuh, jadi Islam jadi kere. Kan, gitu, hmm. Jadi Islam jadi miskin. Pandangan kan, gitu. <laughs> ya, itu pandangan yang salah. Itu pandangan yang salah. Jadi gini. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ya. Jadi kalau banyak orang Muslim yang miskin atau banyak orang yang dipenjara yang beragama Islam, wajar. Banyak orang yang miskin di pinggir jalan, ya wajar. Namanya berpenduduk mayoritas ya. Coba lihat di Meksiko, yang masuk penjara orang apa? Agamanya? Yang berbenda gitu? Yang ngemis-ngemis di jalan orang apa? Atau di Brasil, ya kan? Nah, jadi pandangan seperti itu adalah pandangan yang keliru ya. Jadi terus terus saat... yang dibuat ya. Hmm. Jadi, kalau saya masuk Islam, Ibu masuk Islam langsung dikirim pesantren. Oh. Pesantren Al Fauzi Cipayung Bogor ya, iya. itu belajar Islam. Terus keliling keliling tuh, keliling keliling ke hmm. banyak pesantren ya. Hmm. Karena waktu itu kiai yang membimbing saya bilang, kamu jangan di satu pesantren, nanti jadi hmm. bodoh Bila, gitu. Oh Kamu harus keliling, ketemu oh. banyak kiai, ketemu banyak ustadz belajar hmm. terus sampai kamu pinter. Hmm. Ya alhamdulillah sampai akhirnya Allah kasih saya kesempatan untuk menimba ilmu di Stain Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Hmm. Ini saudara tuanya IAIN. Oh gitu. Yang terkenal kan IAIN di kota Solo. Ya, Solo di Solo. Oh, okay, okay. Di Surakarta S1 hmm. sampai kemudian S2. Ya alhamdulillah hmm. bisa memperdalam Islam. Nah itulah jadi modal karena hmm. pernah jadi belajar sama Kiai di Pesantren, pernah hmm. jadi santri, pernah sekolah agama. Akhirnya hmm. saya kok memutuskan saya lebih pas kalau saya bikin Uh, pesantren tapi hmm. pesantren ini di, di daerah misi kan gitu ya oh yang nah, munculnya nama Gunung Kidul gitu ya oke okay, karena okay. di Gunung Kidul kan dulu banyak uh, pastor pendetanya sama misionarisnya ketimbang ustadznya kekurangan ustadz oh lah. gitu ya iya, yeah, nah, iya akhirnya iya. alhamdulillah 2007 saya hijrah ke Gunung Kidul bikin iya. pesantren al hadid ya sampai sekarang alhamdulillah alhamdulillah ya masya Allah masya Allah Allah akbar apa yang baru saja kita saksikan tadi Sungguh merupakan sebuah kisah perjalanan untuk kembali kepada Islam yang sangat luar biasa, serta tentunya bisa memberi inspirasi atau menumbuhkan semangat bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman serta takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya ada lebih banyak saudara kita yang bisa memperoleh manfaat dari kisah narasumber kita tadi, mohon share atau bagikan video ini melalui akun media sosial yang antum miliki. Insya Allah.